Ding del Tinggalkan ku sendiri Di bawah batu nisan kini Kau telah sandarkan kasih sayangkan Jadi karena ku sangat cinta Inilah saat terakhirku Melihat kamu jatuh air mataku Menangis bilu hanya mampu ucapkan Satu jam saja, ku telah bisa cintai kamu. Di hatiku, namun bagiku melupakanmu, butuh aku. in antiquity Teraku melihat kamu jatuh air mataku, menangis pilu hanya mampu cakap.